Kylian Mbappe Ungkap Alasan Utama Tolak Real Madrid Demi PSG Striker Paris Saint-Germain Kylian Bape, mengungkap alasan dirinya menolak bergabung dengan Real Madrid demi bertahan di squad race Parisien. Apakah itu? Pada akhirnya, secara mengejutkan Mbappe memilih bertahan di PSG dan menandatangani kontrak selama 4 musim. Keputusannya membuat heboh dunia sepak bola, karena sebelumnya dia dikabarkan telah sepakat bergabung dengan Los Blancos. Belakangan, Mbappe membeberkan alasan dibalik keputusannya itu.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 Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengomentari posisi timnya yang ada di bawah Barcelona memasuki jeda Piala Dunia 2022 pada klasemen sementara Liga Spanyol 2022-2023. Ancelotti memastikan tetap merasa puas dengan pencapaian timnya sejauh ini. Madrid menang tipis 2-1 atas Kadis pada lanjutan Liga Spanyol 2022-2023 di Stadion Bernabeu. Meski menang, Madrid gagal mengkudeta tahta klasemen sebelum jeda Piala Dunia 2022. Real Blancos, julukan Real Madrid berada di peringkat kedua dengan 35 poin, terpaut 2 poin dari sang rival bebuyutan Barcelona. Namun begitu, Ancelotti tetap puas. Menurutnya 35 poin adalah hasil yang sudah mencapai target yang ditetapkannya. Istirahat jeda Piala Dunia 2022 diterima dengan baik karena tidak ada alternatif lain. Kami memiliki awal yang baik untuk musim ini, kata Ancelotti. Kemudian kami tiba di akhir dengan sedikit ketat, tetapi kami mencapai target kami. Kami melakukan cukup, kami mendapat 35 poin, sambungnya. Absennya Karim Benzema juga dinilai cukup berpengaruh. Menurut Ancelotti, hadirnya Benzema bisa sedikit meringankan beban anak asuhnya. Namun, Madrid harus tampil tanpa Benzema dalam beberapa laga terakhir. Hal itu menurut Ancelotti membuat para pemain kelelahan. Ada lebih banyak pertandingan daripada musim lalu dengan mempertimbangkan bahwa kami kehilangan pemain penemenang Ballon Karim Benzema, leluhnya. Penyerang yang mencetak 50 gol musim lalu memang benar bahwa kami sampai akhir sedikit lelah, lukasnya. Real Madrid Tetapkan Victor Osimhen Jadi Suksesor Karim Benzema Daftar peminat Victor Osimhen di tahun 2023 bertambah panjang raksasa Spanyol Real Madrid melaporkan ingin sang striker bergabung dengan tim mereka pada musim depan. Sejak musim lalu, Ashuman memang mencuri perhatian para penggemar Serie A. Ini disebabkan striker timnas Nigeria itu tampil dengan ciamik di lini serang Napoli. Itulah mengapa mulai banyak klub-klub top Eropa melirik sang striker. Banyak yang terkesan untuk mengamankan jasa sang striker di tahun 2023 nanti. Diansir Sport ada peminat baru untuk jasa oshimen klub itu adalah klub La Liga Real Madrid. Menurut laporan tersebut Real Madrid terkesan dengan jasa oshimen Mereka ingin menjadikannya sebagai penerus Karim Benzema di lini serang mereka. Striker Prancis ini sudah beberapa tahun terakhir jadi tulang punggul El Real. Namun, usianya kini sudah mulai menua dan performanya sedikit banyak mulai menurun. Alhasil, Real Madrid menilai tim mereka perlu menyiapkan pengganti Benzema. Oshiman dinilai punya gaya bermain yang mirip dengan Benzema sehingga ia dinilai bisa jadi pengganti yang bagus untuk sang striker. Napoli pada dasarnya anggar menjual Oshiman karena mereka menilai sang striker memiliki potensi yang sangat besar. Jadi, jika mereka terpaksa menjual oshimen maka sang striker harus dihargai dengan sangat mahal. Kabarnya, sang striker dibanderol di angka 120 juta euro dan Madrid bakal pikir dua kali untuk membayar harga semahal ini. Bertinggal di La Liga, Carlo Ancelotti akui Real Madrid kelelahan. Carlo Ancelotti mengakui bahwa Real Madrid mengalami kelelahan pada saat ini karena padatnya jadwal pertandingan, namun cukup puas dengan pencapaian sejauh ini. Setelah ditahan oleh Girona dan menelan kekalahan pertama di La Liga kontra Rayo Vallecano pada awal pekan ini, Los Blancos akhirnya kembali ke jalur kemenangan menaklukkan Cadiz 2-1. Namun, Real Madrid menutup periode sebelum jeda Piala Dunia 2022 dengan ketertinggalan dua poin dari Barcelona di klasemen sementara La Liga. Ditanyakan apakah jeda ini datang tepat waktu untuk timnya, Carlo Ancelotti mengakuinya karena memang timnya sedang mengalami kelelahan. Jeda ini datang tepat waktu karena memang tidak ada alternatif lain. Kami mengawali musim dengan baik, kemudian tiba di akhir dalam kondisi yang agak padat, namun kami mencapai target. Kami tampil cukup baik dengan meraih 35 poin, kata Ancelotti dalam konferensi pers usaha Laga kontra Cadiz dikutip dari Football España. Ada lebih banyak laga ketimbang musim lalu. Memperhitungkan bahwa kami telah kehilangan peraih Ballon d'Or yang sukses mencetak 50 gol musim lalu, yaitu Karim Benzema, memang benar bahwa kami pada akhirnya merasa agak lelah, katanya. Setelah ini, Real Madrid akan melalui libur panjang dengan laga pertama yang akan mereka lakoni setelah Piala Dunia 2022 adalah kontra Valadolid pada 31 Desember mendatang.